Wadidaw, banyak sekali hewan-hewan ini. Teman-teman, langsung kita ajak jalan-jalan aja ya. Ini warna coklat, ada beruang, langsung naik ya. Beruang warna hijau, ada buaya. Wah, lucu ya, buayanya warna hijau. Lalu putih belang-belang, ada jerapah naik bersama buaya dan... Beruang ya Lalu warna merah ini oh. Wah keren sekali ya Ini ada sapi Naik ya sapi Warna coklat Ada kuda Wah seru sekali Lalu ini warna kuning Ada Wah, Apa coba Yang tahu langsung komen aja ya Langsung komen Lalu ini putih Belang-belang Apa ya langsung komen ya yang tahu ini warna kuning cerah Wah keren sekali ya apa YouTube langsung ditebak aja ya betul sekali ini si raja hutan singa singa naik juga ya lalu ini putih apa coba betul sekali ini serigala wah keren keren keren langsung naik ke sini ya ini warna pink dan putih Apa ya Imut-imut lucu ya Ayo langsung tebak Komen aja ya Betul sekali Ini lumba-lumba Naik ke truk yang ini ya Lalu ini Warna hijau Dan juga ada merahnya Apa ya teman-teman keren keren keren dia marah teman-teman karena nggak diajak jalan-jalan langsung kita ajak jalan-jalan aja ya lalu ini warna ungu apa ya keren sekali wah dia girang teman-teman kegirangan wah dia kegirangan langsung ajak jalan-jalan aja Lalu, ini warna coklat apa ya? Wah, dia kegirangan juga, teman-teman. Betul sekali, ini unta hewan gurun pasir. Langsung naik ke sini ya. Lalu, ini warna hijau dan juga pink ya. Betul sekali, ini kelinci yang lucu, langsung naik. Ini warna kuning Betul sekali Anak ayam rendeng Langsung naik aja Ini ada Anaknya aja teman-teman Keren keren keren Lalu ini kuning Belang-belang Apa ya Betul sekali Ini jerapah. Lalu yang terakhir ini Warna coklat Apa ya ada yang tahu nggak langsung komen aja betul sekali kuda Oke truknya udah penuh semua ya teman-teman langsung aja kita ajak jalan-jalan hewan-hewan ya teman-teman let's go <laughs> no, no, no, no, no. <laughs> no.